Doa masa Natal dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia dengan lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahirannya di dunia ini, engkau yang tak dapat dilihat kini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Curahkanlah rahmatmu agar kami yang kini merayakan misteri inkarnasi Berani menjadi pembawa damai bagi sesama, dan dengan demikian kami pun menjadi sarana inkarnasimu di tengah-tengah mereka. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.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 dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putara dan Roh Kudus. Amin.